ye ye ye ye ye video aku orang yang nyaring hi guys hi guys jadi, kamu mau challenge? Challenge makan mie testi, Jadi, namaku itu. Jadi, namaku Jadi, nama gue nasi. Ngeriin nasi. nasi. Ngeriin nasi. Ngeriin nasi. Ngeriin nasi. Ngeriin ada Ngeriin lo. tadi mau ngomongin orang, that's it that's it. <laughs> bila kalah, bila kalah nih apa aja hukumannya ya ha ha ha ha namun ya sedikit enaknya sedikit temen enak. <laughs> samarnya ada enak banyak, ada enak banyak ayamnya kan dia gajik kok hukumkan ayam di rumah makan nih, namun? Pulang bisa, sana. bagaimana sendoknya, mesendap dia. Ini gimana sih begarpu? Bulan mulut ini batasnya lama ide dinginnya sekitar. Nah bulan mulut ini belum tahu. Dan sama teteh. Anak Ega. Maria. Sepupu dia ini. Oke, Uje nanti Bang Uje nanti waktu rabbit itu di ini cuma yang wow Oh mac. Oh siapa hahaha. hahaha. hahaha. hahaha. hahaha. hahaha. hahaha ada masai. saya ayamnya nah, ayam utamanya ayam, ada di ujung sampai saya yang kalah nyaman <tik> ujian <tik> di <tik> di ujungnya nih ayamnya nyaman saya Saya ketinggalan. Kaliannya dilarang sama yang <laughs> <Okay. Let's all. laughs> Eh, kalau, nah, masih yang terakhir habis. Alap, Tiga. Jadi hukumannya pesat lima belas kali empat lima. sampai jumpa, jumpa, kami. <laughs> sampai jumpa, sampai jumpa video kami sampai jumpa, guys <laughs>